Mantap, JP! Wow, 182.000 JP lagi ini mah, ini mah. Oke, okay guys, comeback! kabin Firdaus, ya! Balik lagi nih, kita mau duit 100.000 nih, ya! langsung kita turbo aja 10 ya Biasa jangan lupa DC nya nyalain ya gue dapetin info gacor dari grup KPS ya kami pemburu skater nanti linknya gue masukin itu komunitas gue ya Allah info gacor jadis lagi asik-asiknya katanya coba kita, coba kita coba kita coba kita coba biasa turbo 10 lagi anjay Kater ada tiga tadi. Loh. coba deh kita nyari di dalam. Kita cari di dalam, siapa tahu ya profit. Siapa tahu aja profit nih, brother brother Q. Yang suka sama konten ini jangan lupa like, comment, share, subscribe dan uh, jangan lupa juga pencet loncengnya biar kalau gua bikin video lagi nanti ada notifikasinya oke ahhh bidar-jeder kaliannya lagi dong nice kali lima sepuluh dua belas 19.000 gua beli 80 ya ini gua beli ini mah beli ini mah gua enak minta iya mau beli cincin kurang Si skater tuh kalau datang jangan dua coba tiga kalau di dalam tuh ah biru beladanga entah Ungunya Allah hmm nanggung ada yang dapet sih kaliannya udah 20 puluh lumayan nih uh Jam pasir kena, semua kena, kuning kena. Apa kayak biru lagi kayak gelas Amer? Allah, Maya nih. Sensa, mantap. Balik modal, balik modal, balik modal, balik modal. Mantap, mantap, mantap, mantap. Oh ya kalian jangan lupa yang unsubscribe, subscribe subscribe dulu ya. Yang belum like, like dulu sambil nonton. Kalau suka sama video gue ya aja, cepet ngecepati dua puluh dah untung 20.000 nih gua nih ya. Ini sih kita nyari prispin kayaknya ya, kita nyari prispin di 240 aja deh, 480 deh, eh dua deh, eh dua deh. Matiin, kalo mau nyari spin, uh, matiin ya Lewati aja Yang pojok kanannya aja nyalain apa-apa mau kosongin semua juga boleh Hmm, nice Oh, apa itu? Uh, biru kena nih Kan uh, Jam pasir allah Lian Hmm, merah dapet Oh uh. Boom, ala cincinnya kurang satu. Halo, skater. Coba turbo di turbo deh. Turbo 30, kita turbo langsung 30 ya. Di Bet 3000, soalnya gua nyalain DC. Di by 240. Hmm, biru kena. Skater tuh kena. Biru dapet. Cincin dapat. Allah enggak. Jadi. Nice. Kok ada kali di luar asik sih kayaknya. Nah, hijau kena. Allah. Hmm. Bungu dapat nih. Allah kurang. Nah, kayaknya di sini nih. Kayaknya di sini nih. Gelas amir pecah. Kuning pecah. Eh. Satu lagi ayo. Gelas amir. Turun. Hmm. Nice. Ayo lu. Gak mungkin gak turun mah. Skater. Kan. <tik> Gue bilang. Gue bilang. Gak mungkin. Kalau udah tiga. Udah dibawa semua. Pecah semua. Hmm. Nice. Gratisan. Gratisan. Ayo. Ayo. Ayo. ayo, ayo. Jangan bapuk dong. <tik> bapuk. Jangan bapuk dong. Ah. Alah, nah kuning kena, apa kek? Hmm. Lumayan tapi lumayan, tujuh ribu, Hmm, biru dapet, ungu, oh cincin. Nice, uh dikasih petir lagi, nice, ungunya kena lagi. Wih, gas, amir kena, uh gede nih. Uh, petir, petir, petir, petir. Hmm lagi lu petir lagi petir lagi lagi lagi lagi uh, siap, mantap JP lima ratus dua 520 rupiah terima kasih mantap Om Uus aslina sosial jago game mantotep thank you buat om Uus asli ini mah keren hmm hijaunya dapat kuning turun satu aja nggak mm, dikasih hmm itu jam pasir hijau allah oh, sektor kurang satu lumayan lumayan lumayan lumayan lumayan seratus ribu pas mantap kita bawa duit 100000 ya brother ya udah ini mah langsung aja kita WD langsung aja kita WD cuman mau gua pasin jadi Rp350.000 kalau nggak 300000 aja deh pokoknya gua mau gua pasin aja ini mah ibaratnya sodako <laughs> sodako kasih Uus kita infakin dulu ya Rp20.000 kasih Uus bentuk rasa terima kasih Hmm. Jangan, Allah malah kena lagi. Ini mah Sodakoh Us. Ya udah. Ah, cepet apa-apa. Mantap. Jangan, jangan jangan ada yang kena. Iya, udah jangan. Ih, jangan ada yang kena, mari kenain si Usmu. Sodakoh, gua mah. Allah. Kelas Amerti biru turun. Tuh. Jangan Us, udah cukup, gum wede ini gue impak halah saya sional gue pengen impak mau sodako ke si malah sensasional aduh bingung us, us. kakek nih kalau sama gue nih banyak bener nih kakek nih oke guys yang suka sama video ini jangan lupa like, komen, share sama subscribe nya ya Buat info gacor, gue dapet dari komunitas gue itu, kami pemburu skater atau KPS. Nanti linknya deh, kalau lu mau gabung, linknya gue masukin di kolom komentar. Gue main di Bosin 168nya Zeus, katanya di KPS lagi gacor parah. Eh, gue main kita bukti, ternyata benar. Gue depo cepet, jadi berapa kah ini 368000? Uh, malah dikasih. Allah, ini mau balik modal tuh, tuh, us, Oke, okay, oke. Okay. oh nggak apa-apa, berarti impact 580 perak, dia pengen diimpakinnya 580 perak, ya udah kita impakin lagi aja deh, eh turbo dulu kita ini nih, nih dikasih di luar apa kasih dia di luar aja dulu. Oke, kita pasin aja. Kita pasin sampai 3,50. nih yang beneran kalau lagi gacor emang susah sih. nih ya gua ngasal nih, yang ada pola-pola-pola apa-apa, nih turbo 10, manual sekali doang. Terus langsung buy nih, gue. Gak ada pola apa-apa apa-apa apa-apa ini Hmm. Gue uh, aja pokoknya malam ini, hari ini gue mau wede tiga aja. Udah cukup ini memuin pak. Malah dikasih lagi. Allah birunya kena ini. Allah mantap bagus bagus jangan jangan jangan jangan lu sudah us. Kasian gue samuelus. <laughs> Ih. Ngeledek Ngeledek Gue mau ngasih ke lu malah dikasih balik Gacor bener-bener gacor ini Langsung buat info gacor Pola-pola gacor Masuk ke komunitas gue ya terus gue masukin linknya Oh, wow, apa itu kali 12? Jangan, jangan, jangan. Nah, gitu aja udah. Nah, mantap setengah kan. Mantul. Kita pasin 300 deh. Kita bayis 80. cari di luar deh, cari di luar, kita cari di luar dulu buat ngepasin angkanya buat ngepasin angkanya, kita cari di luar dulu anjir, turbonya lupa gue nyalain biar cepet gitu loh. Allah, jangan atuh ih Allah di luar malah dapet kali dua ini. Om please om Ih Ih rapi banget itu gelas amer Turun satu jadi nggak dikasih turun Cukup penasaran juga ini Coba kita bayar deh 120 Biarin biarin Biarin kita bayar 120 deh ini Kok kayak gacornya parah sih Mantep nih kayaknya nih nah, Kan ungu kena ini rapi banget ini Tuh Kuning jam pasir, hmm, apa kayak gelas amir kek? Wih gila, alik alik rapi rapi rapi, kuning turun, alang nggak malah jam pasir ya? Ih, kuning kurang dua, Eh kurang satu. Jadi nafsu ini mah? Tuh, ungu kena nih ungu? Ungu uh, kena, alah enggak Nah, uh, Ungu uh, kena Wah oh, ternyata gedean jam pasir dibanding cincin Enggak uh, baru tau uh. gue Gue mah seneng kalo cincin pecah, tapi jam pasir lebih gede Alah uh, Kuning kena Nice Apa kek? Alah Wuh Glass uh. Amer nih Wuh Apa tuh? iya hijau kena oh kuning kurang satu biru dulu kuning kurang satu nggak dikasih kuning apa-apa. ini gede ini JP ini tuh gue bilang sensasional ini mah ini beneran gacor parah ini mah info gacornya bener bener gacor thank you KPS komunitas pemburu skater eh kami pemburu skater itu komunitas gua kelas kelas Gabung, gabung, gabung, gabung, gabung, kita ramaikan Hasanah Perselotar, di Indonesia, Zimbabwe. Hmm, Oh iya, glass Amir turun satu, kena itu pecah. Oh iya, dikasih dua. Iya, birunya kena, skater jangan turun. Oh, iya, mantap, skater jangan turun tuh, maksud gua kalian lagi. Sensa lagi aja, mantap, di Cepeda 20. Ini mantul sih, rapi parah Wuh, tuh kuningnya kena, hijaunya Hmm nice, apa kek, jam pasir kek Ih Prispin, akhir-akhir Prispin Ih gila Zeus lagi parah ini Zeus parah Parah, sumpah Parah, parah, Zeus Super B Prispin Lima, mantap akhiran Wuh! Kalian udah gede. Ih, jam pasir kena. Allah. JP lagi ini mah. JP lagi ini mah. Ini mah. Wuh! Kalian ini udah gede. Mantap. Asosai mantap jago gue aslinya. Waduh, thank you banget brother. Komunitas gue yang udah ngasih tau kalo ini info gacor, para gacor banget jayusnya nggak ah, ada lawan, ga ada lawan, ga ada lawan, ga ada lawan Aduh, thank you banget yang udah nonton juga Kalau lu suka sama pola-pola gua dan suka sama video gue Jangan lupa like, comment, share, sama subscribe Dari depo cepet jadi 630.000 Thank you banget yang udah nonton gue mau WD Oke, okay, gue mau happy-happy Ikutin semuanya. Jangan lupa. Gue kayak Pimpir Daus. Peace out.